Kutu kucing terunik di dunia. Kucing mucikin. Kucing mucikin adalah salah satu ras kucing berkaki pendek yang berbentuk karena mutasi genetik alami. Ras ini baru mulai dikembangbiakan sekitar tahun 1980-an di Amerika Serikat, negara asalnya. Karena kakinya yang pendek, mucikin menjadi salah satu ras kucing terkecil di dunia. Mujikin ada yang berbulu panjang dan ada yang berbulu pendek. Karena keunikan ras kucing ini, mujikin sering dipersilangkan dengan ras lain. mujikin adalah nenek moyang dari beberapa ras kucing berkaki pendek baru, yaitu nenek moyang ras sokung, persilangan dari ras levem, ras miskin, dan bombeno. Persilangan dari ras cervix, ras lambib, dari ras rex cervix, dan ras geneta, persilangan dari ras Bengal dan, dan ras napoleon persilangan Kucing Peterbald. Peter adalah salah satu ras kucing yang berasal dari Rusia. Ras ini merupakan ras kucing hasil persilangan antara ras Dom -Sping dan Oriental Shorthair yang terjadi pada tahun 1994. Pada tahun 1994, di Saint Petersburg, Rusia, ada seekor kucing jantan ras Dom -Sping dan kucing betina ras Oriental Shorthair dipersilangkan dan menghasilkan ras kucing baru dengan ciri fisik serta fisik hampir sama dengan ras moyangnya kemudian ras baru ini diberi nama Peterbilt dalam perkembangannya keturunan ras motichard dari akhir persilangan tersebut juga dengan ras siap pada tahun pada tanggal 1 Mei 2009 dan Peterbilt selama kali mendapatkan semotos championship kemudian pada akhir 2008 ras diambil oleh American Cat Fashion Association dan yang terakhir pada Mei 2018 bulu yang sangat Savannah adalah salah satu ras kucing hibrida yang merupakan hasil persilangan dari kucing liar serval dari Afrika dengan kucing domestik ras Siam, Bengal dan Mau Mesir. Savannah telah dinobatkan sebagai Guinness World Record sebagai ras kucing terpanjang di dunia dengan panjang 17,1 inci. Savana adalah kucing terpopuler di Amerika Serikat Harga ras ini termasuk Sangat mahal sekali Yaitu per tahun 2015 dapat mencapai sekitar 4000-35000 US USD Atau sekitar 125-343 sampai 343 juta rupiah Namun per tahun 2016 Harga jual ras kucing ini Di Indonesia hanya sekitar 35 juta rupiah Kucing Savana memiliki bentuk tubuh, tubuh yang sangat manjol Dari kucing kucing yang lain Yaitu memiliki Badan yang sangat panjang dari kucing-kucing yang lain Kucing persia eksotik Kucing eksotik persia merupakan kucing yang berasal dari negara Amerika Serikat Kucing yang terkenal karena tokoh kartun Garfield ini merupakan hasil persilangan dari kucing ras persia dan kucing Amerika berbulu pendek Menurut TICA, the International Cat Association, kucing eksotik Persia memenuhi kriteria golongan ras kucing Persia. Oleh karena itu, asosiasi ini memasukkan nama kucing eksotik pada bagian dari ras kucing Persia, walaupun asosiasi seperti SFA Cat Fashion Association tidak memasukkan kucing eksotik ke dalam golongan ras Persia. Kucing jenis ini memiliki bentuk hidung yang sangat pesek bisa dikatakan kucing kucing jenis ini hampir mirip dengan anjing bulldog. Kucing Scottish Fold. Kucing telinga lipat Skotlandia dengan bahasa Inggris Scottish Fold cat, dahulu bernama Flops. Adalah salah satu ras kucing alami yang berasal dari Skotlandia Ciri khas dan keunikan adalah terdapat pada telinganya yang melipat Sehingga ras ini disebut dengan kucing berwajah burung hantu atau kucing kaupari Namun beberapa kucing telinga lipat Skotlandia ada yang lahir dengan telinga yang tidak terlipat Yaitu telinga yang tegak dan meruncing seperti kucing biasa Kucing telinga lipat Skotlandia pertama kali adalah bernama Susie Yang merupakan kucing berbulu putih dan juga memiliki penampilan dengan telinga yang melipat pada tahun 1961 Susie ditemukan di area pertanian di Paterhid, Skotlandia oleh seorang petani Ketika itu Susie sedang hamil dan kemudian ia melarikan anak-anak kucing yang memiliki bentuk telinga yang sama dengan Susie Kemudian salah satu anaknya Susie diadopsi oleh William Ross dan istrinya yang bernama Mary Yang merupakan tetangga petani tersebut yang juga merupakan seorang pecinta kucing Kucing American Curly. Kucing American Curly adalah salah satu ras kucing akibat mutasi genetik alami yang berasal dari Lake Worth, California, Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, kucing telinga ikal Amerika memiliki ciri khas pada bentuk telinganya yang ikal dan melengkung. Pada tahun 2012, kucing telinga ikal Amerika hanya dipelihara di beberapa negara saja, yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Jepang, Rusia, dan negara lainnya. Kucing telinga ikal Amerika bukanlah hasil rekayasa genetik dan hasil persidangan ras kucing lain, sehingga ras kucing ini biasanya memiliki kesehatan yang baik. Kucing Garakal Kucing Garakal merupakan berukuran sedang yang terbesar di Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika meskipun secara tradisional memiliki nama alternatif seperti Ling Persia, Ling Mesir, dan Ming Mesir tapi tidak dianggap sebagai Ling yang sebenarnya sebaliknya, hewan ini sekarang diyakini erat kaitannya dengan kucing dan kucing tepat. Karakal ini diklasifikasikan sebagai kucing kecil, tetapi terbred dari semua kucing kecil, serta paling cepat menjadi hampir secepat kucing serban. Kucing karakal memiliki bentuk telinga yang seperti...